Halo semuanya ketemu lagi sama aku itu Valentina di Guruku Gamer Belajar, belajar, belajar! Oke okay, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War Apakah kalian siap? Kalau kalian siap tolong tekan tombol subscribe sekarang bagi... Eh blablabla... <tell> Tolong tekan tombol subscribe kalau kalian belum subscribe dan nyalakan lonceng untuk tahu video baru setiap Sabtu dan Minggu. Asik. Rek, hari ini ya. Hari ini aku spesial khusus di depan kalian semuanya menggunakan atau mengenakan atau memakai memakai baju yang biasanya aku pakai untuk ngajar. Ketahuan ya dosen honorer ya, tapi it's okay, it's okay. Saya berharap uh, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Aku juga pingin kenalan sama kalian yore yo. Tolong Komeno saiki nama kalian siapa, asalnya dari mana, kelas berapa Komeno saiki yo komeno, saiki saiki saiki wes oke okay, langsung saja kita masuk ke gamenya let's begin. Jadi kemarin kita sempat stuck ya ketika apa pak Kratos menghadapi beberapa parasit parasit atau apapun itu yang akar-akar menjalar itu dan itu kesusahan banget dari awal kita coba dari kiri ke kanan kita nggak bisa so kita akan menyelesaikannya hari ini dan kita nggak tahu apa yang akan menunggu kita di depan sana so press circle to start Ui, apa yang akan kita hadapi sebentar lagi Pak Kratos dan atris udah dua minggu ya aku nggak main nih, kok dua minggu rek iya aku gak kobra, aku ngerjain nilai kalian nih kulo wake 800 orang enggak sih, 400 mungkin enggak sih, enggak enggak juga lebih kecil lagi 800 itu total seluruh siswa selamat datang di dunia God of War baiklah, baiklah oh ya untuk kalian yang request bu, itu pakai oh, green screen dan lain sebagainya iya, iya, makanya subscribe, makanya subscribe aku cek satu ku green screen Mm -mm. Oke, okay. lanjut, lanjut, lanjut. Wah, responan deh kayaknya. Baik. Uh. Oke, okay. kita akan melakukan sesuatu dengan ini. Light break into the hive. Oke, okay, oke. Okay. Kapaknya kita siapin dulu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, Uh, kemarin, ya, aku sempat googling, googling. Ya, aku terpaksa googling. Ya, aku gak ngerti apa caranya. Aku yang lemah lembut ini memainkan game seperti ini, kan? Harus butuh belajar. Nah, itu dicari atase, ikut nyambung kemana, dan itu yang harus kita hancurkan bersama-sama. Si, kemarin, itu aku mulai dari mana, ya? Aku lupa dari sini, insya Allah. Nah, apakah saya si, kurang lurus? Kurang lurus, oke. Okay. Apakah? Oh, bukan, bukan pasangan yang berarti. Terus? C. Like ya apa ki? Bentar ya. Puingi oh, besi sok saya ki bes lali mana? Oh, alayoyo. Dilihat pasangannya. Uh -uh. begini. <tuh> ya, yeah, that looks too hard. Maybe we find the light else. Now, Sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain, nah, nah, nah, nah, nah. Ini Soshi Eh, soshi sampean. iso ishi Isho iki Oke. Okay. Kelihatan gak? Oh ya. Yeah. ya. <tuh> <tuh> Iku... Iku... Apakah ini? Apakah ini? Nah... Iki iso, Iki! Oke... Hmm... Oke, oke, oke, oke, oke! Deal! Satu... Eh, iya... Satu akar telah kita cabut musnahkan. Nah, selanjutnya. Apakah ini? Apakah ini? Bukan. Kamu gandengannya yang mana? Eh, eh. Ya wana, papa ini lagi bekerja keras. Kamu silon dek situ. Kan, papa kaget. Apakah? Apakah... Ini pasangannya dengan ini Kita coba ya, kita coba segala kemungkinan Enggak juga Berarti paling deket sama ini Tapi tadi juga kena hmm. Eh QWR ya, QWR Kapa dorong diambil mengejer umpetan Aduh I'm sorry Oke okay. we're back Se se se se se Uhu Kita cari perspektif lainnya Apakah ini dengan ini bisa satu jajar oh. bukan lah nasi peki ya ah, apa kok ini loh bisa satu jajar sajane tinggal apakah kekuatan kita bisa sebesar itu uh, mainin kapal eh apa selain r 1 aku Uy iya wow! wow saya terkejut Wow, saya terkejut itu bisa. Oke, okay, berarti ini mungkin bisa dari sini. Nah, ah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Maka bisa? Oh, ayolah, kawan. Itu. Uh, Sektola. Sektola. Ini gak Ini gak bisa nggak bisa. Se iki, I Iki. Apakah harus kita kencengkan? Oh God, kenceng, luruskan begini. Iya. <tong> yeah? Wow. Wow, investigate the hive Wow, amazing Saya terkejut dengan solusi yang saya Temukan sendiri Oke, okay, masuk Eh, ayo, kaget aku Oke, okay. we're in Di sebuah goa Yang sempit Dan banyak karang. Kalian tripofobia gak, re? Aku rotok, merinding, lihat-lihat Seperti ini, nak minggir, Papa liwat Sebuah Gua yang mempunyai banyak tanaman-tanaman menyala uh, dan suasananya agak panas ya, dek sini dek area sini bukan di sini tapi dek situ. Rodok banyak berasap-asap seperti neraka. Apakah kita di neraka kalau panas dan banyak api begini? Wow, wow, you itu hear? banyak. Stay alert and by my side. Apa itu tadi? Eh, hey, hey, eh, apa itu kadal? Oh, ada penghuninya. Tapi kita belum tahu itu siapa. Oke, okay. uh, banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Apakah ah, kita akan menghadapi mereka sebentar lagi? We'll see. Hey, when we make it to the light, so how do you think we get it into the biefrost? The witch said to step into it. Yeah. She did. When she was ripped away from this realm. Oh. I miss that? You are more concerned with her safety than our goal. Is Is Is, Is... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh my god! I'm No, no, no! Who's there? Who's Huh? Okay... Aku gak nyangka game adventure bisa ada scare-nya. Oke lanjut close. <coughs> aku, aku kaget sampai ke ulu hati lho. Bayangkan Baiklah kita teruskan perjalanan kita Di jalanan yang Di jalanan yang tidak rata ini Silau silau Kemana lagi kita nak Oke, oke. Oke, ke sini, ke sini, ke sini. Awas, awas. Awas, awas. sticky. Sticky. Sticky. Lengket. Kenapa itu lengket? Ada monster apa? Apa apa? Enggak, enggak, enggak. Enggak ada. Stay okay. back. Stop. Oke, jangan macam-macam ya sama Papa Kratos. Awas, Nak. Oke okay, oke, okay, I, ya, I got ya. Tenang, tenang. Yes, Eh, mereka ini serangga ta. Lihat tentara banyak yang bersayap. Ini loh Oh my god. That's huge. Sarang ini besar sekali, tapi kenapa mereka ada di sini? Alfeim telah serang. Parah sih. quickly, yeah, quickly, oke, okay. quickly. Okay, quickly. Dan healthku kesita separo. Huh? Gak bisa ya, c, c. Waduh, waduh, waduh, waduh, bahaya nak, c. Papa cari jalan ke sana dulu Siapa tau Kemarin Bekuin Enggak yo, Enggak ya Lewat situ tadi ya Wih ya lewat situ tadi dong Dibidik Oh kak iso Kak iso dibidik re. Tak kira iso Diyusengin Si kemarin itu disuruh ngapain sih Aku lupa Oh iya iya iya Tadi, UR1, oh, r 2 nah, berbukukan pupuk. Oke, jumpin okay. jump, jump. Waduh, waduh, semuanya runtuh. Musuh-musuh berdatangan. Hel ku tarik separuh. Dia macam apa ini, gua? ayo yuk lanjut mm, mm. kaiso kaiso papa nggak bisa lewat situ na oke oke oke so sogut oke sofar sogut jangan sampai menyita helkku kembali pam awas awas i okay. uh, uh. oke okay. okay, tangkis tangkis bakatos Oke, okay, oke, okay, good, good, super, super. Eh, oke, ya allah. Eh, eh, eh, pap. papa, papa, eh wakai, nena, ya allah. Bunda di sini hanya bisa. Oke, okay, oke, okay. good. Indi, indi. ya allah, help! Ah, awas berdebat. Oh, ada yang bisa berdebat juga. Oke, okay. oh ya ampun, buahnya, eh, aku kutu via jal, via jal, via jal, aduh, aduh, aduh, aduh, Amban si, se, si. Amban si. ambanje, si. mana, mana lagi lu, se, si. ada, eh, di kamera lagi, iya, iya, iya, iya, iya, iya, se, si, se, si, se, si. oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, oke, oke, oke. Oke, okay. segera, segera, segera, segera, segera, segera Dipercepat Lebih baik Duh. Luntur kamu, parasit Nakal Enak wow. Waduh, -duh. kita jatuh, nih Mana lagi, nih Awas ketimpa Awas ketimpa Awas, awas Atrius Oke, okay, aman Anakku aman Oh, wow. jadi orang tua itu it's harus beautiful. jaga anaknya tetap aman loh. Oh, sudah sampai Delight. Welcome to the Delight. Oke. Okay. Delight. It's making the whole temple reappear. Re appear. It's the source of all of it. Oh, tenaganya itu sempat hilang karena parasit-parasit tersebut. Wait. It's It's singing. I hear I hear. Her. I told you I heard her. Do you think she's in there? Ah! Ah! Oh, nah. It really hurt. Feel like my hands are on fire. Nah, itu panas, nah. Aja pegang-pegang sembarangan tala bunda kemarin bilang gimana lo? Stay here. stay to... here. Nurut papa, We use it as a last resort. You're giving me your axe. I'm letting you hold my axe. It's not a gift. Still. Wow. Wow. Pa -pa. Oh, oh, pa, papa, panas lo pa. Papa, papi, papi, papi panas lo papi. Wah, kita disuruh. Waduh, yauslah. Cepi kamu papi. Command is my wish. It's allah. Your wish is my command. Okay. Panas What is this? Lo, lo, lo, lo. Ah, bunda. Yo, kita belum tahu yo. Uh, mamane Atreus itu kayak gimana wujudnya You Oh, udah bisa diarahin. Nah, Atreus, Dek, mana kamu? Kita terjebak di tempat yang dimensi lain. Is Di tempat yang putih, abu-abu aja. Dimensi lain kira kira uh, Kita disuruh ngikutin lentera ini tah. Di hutan antabranta yang kita nggak pernah kesini sebelumnya mungkin. Dan warnanya abu-abu. Apakah ini kenangan masa lalu? Apakah flashback? I don't know Kita masih belum Dan senjata kita gak ada dong Iya di bawah Atreus oleh Kemana? Kita diarahin kemana ini? Apakah ini jalan rumah kita? Ih eh, rumah Iya dong Ini rumah kita gak sih? Wah I don't know him mean He doesn't know me Doesn't seem to want to I'm strong I'm smart I'm not what he thinks I am. I know better. Okay. He doesn't talk to me. Doesn't teach me. It should have been him. Do you hear me? Him, not you! Atreus is talking about Kok... who? He doesn't teach me at all. He gak oh, banyak ikan mati ini mana sih gua sebuah gua dengan magic vibes ini naik except I don't mean that you know I love him I just wish he was better I know he can he better. I know he can be. Siapa so, tapi? Atrius, nak? Loh Kita nggak bisa pegang dia loh, Atrius. Nak? Gak bisa, gak bisa kita disuruh ke... pintu loh, atris ini lagi ngomongin siapa? kok, he will better, he I know he will... dan lain sebagainya lagi ngomongin siapa? kan dia yang posisinya kan anak kecil he teach siapa, dia ngajarin siapa gitu loh Why did you do that? I saved you! You were trapped in there! I waited, and I waited, but you wouldn't come out! So I pulled you out! Boy! I was gone, only- Luh. Moments. No! You've been gone a long, long time! I didn't know what to do! You left me here! Again! <coughs> Why don't you care? I. Atrius. That's impossible. Atreus, fight go before they come back. I hope you got what you needed. Yeah. Yes. Yeah, Puri, anakku. There's our exit, but there's no way to make a bridge. Ya ampun, jadi selama kita pergi, Atreus itu ngelawan mereka ini semua nih sendirian. Dan ketika kita marahin dia, karena kita udah deket sama bayangan Bunda, ya Bunda Fei, kita malah dipure, ya Mbak. Papi, papi udah hilang lama, papi. Dan aku menghadapi semuanya sendirian, papi. Ya wes lah. We should move know. on. Pori deh sih. Oh, oh. What is that? You have acquired light arrows. Kita tuh punya panah baru. Shoot them at light crystal to infuse them in alveum light. Oke, okay, kita dapat hadiah ya dari Papi Light Arrows. Oke, okay, kita coba sebentar lagi You have... Oke, okay. uh, ada tanda ya? Ada tanda. Ya. Coba, anak Papi larang ikut-ikutnya. L2, oke. Okay. Are... It worked. We can now make our way back. Come. Okay. <gasps> Ternyata papiku esakti timang witch. Iyalah papiku dewo. Ya oh porek. Papiku dewo tuh penyihir. Terus lewat mana? Stairways what's there What stair What stairways? sehe. Kemiki tidak akan memberikan hal yang semudah itu. What's the No. Not that. Eh, uh, oke. Okay. Sampai sini saya bingung. Apakah itu Kita kayak nak, papi bingung Ih, sodong! Gitu. Enggak juga. Ayolah kawan Kita ya, stupid turun bush, sini bush, Iso dong Kenapa bush, dari tadi? bush, bush, bush, bush, bush, bush, bush, bush, bush, bush, Kemana, nak? Kemana, kemana? Ini apa sih? Oh, ya ampun. Di ya, mana dong? Oh. Apa nih? sudah Itu ada kotak. Ngambilnya gimana? Ngambilnya gimana sih? Tak bisa. Lewat sini. Bisa, otalah. Eh. Uh, selalu ya tidak pernah mudah untuk mengambil achievement. Mana? Enggak juga. <tuh> Iki apa? Ini sih ketoro lek Bro yo, I'm so sorry. Kayso satu turun, ya Kayso naik juga. Oh, no, hal yang bisa digeser gitu? Mungkin itu? Terus ditaruh mana? Oh, I see, I know, C, C, C. Apakah Cyonnyo Pak C? Kalau salah, balen. Yo, se, wait a minute, wait a minute. So maaf yore, yo, tadi aku izin ngeles sih se. <laughs> you jenenge keruku gamer yo. Lagi ga ngajar di sekolahan, ya ngajar les-lesan ya wes But now we are back, so don't worry yo. Lanjut saja, uh, press circle to start. Kita di mana tadi? Oke, okay, kita menemukan jalan yo, menemukan jalan tadi kita ngangkat batu. Nah, ah itu itu itu. Oke, okay, kita bisa ngambil. Eh. Uh, apa? Kotak? Kotak warna merah? Tadi sempat sekilas... Nah, ini jalan yang aku harapkan, Bunda! Nah, nah, nah, nah, nah, kita dapat apa kali ini? We'll see... Apakah? Apakah? Apakah? Fragment Heart of Altheim! Rare! Oke, okay, oke! Okay. So far so good, so far so good, so far so good, so far, so good. Baiklah, uh, anakku, Atreus, bentar ya. Papa turun. Papi... Temen nyelok papi, ku menurunkan harga dan Martabate. Pak pa Kratos, sumpah. Nyelok papi. <laughs> Oke, kita cabut lagi batunya. Dan kita pindahkan. Kita pindahkan, pindahkan, pindahkan, pindahkan, pindahkan, ke... Kemana? Oh, kesini, kesini, kesini. Yuk, yuk, yuk. Bisa, yuk, bisa, yuk, bisa. Nak! Arahin panah kamu ke sini. Terus. Oh. Oh. Oke, okay, berarti kita naik lagi ya. rada ribet ya channel game adventure, tapi ya yes, situlah seninya game adventure ya. Enak eh, naik-naik, naik-naik. Oke. Okay. So lari enggak Lari, Pak. Oke. Okay terus, oh nggak kak sampai, kak sampai, dirai, lah turun ku ini lewat mana? Wah aku tuh harus berbangga diri, gimana? Se turun ku di lewat mana? Ah, nggak -ah. bica Enggak bisa berarti bukan ke situ sih an. tuas pue deh, aku harus menemukan jalan tidak, bukan ke sana. tapi ke sini. nah, anakku saja tahu jalannya kemana. masa papinya enggak tahu? Oh, tak kira apa ngepling ngempling. baiklah, baiklah kita bisa ke sini, ke sini dan ke sini. dulu loh, loh NAK! apa toh? Oh up, Whoa, nightmare night, nightmare nightmare Wah Waduh Kak siap aduh oke okay, oke okay. Waduh serangan tiba-tiba Iya -tiba. nggak yeah, ada yang namanya serangan janjian Buita nggak ada Oke okay, terus kita ke mana hmm, ini nih uh Eh. Lah. Kak kena. Oh. Terus se, se se se Jika ada itu satu, maka situ situ nggak oh. bisa cuy si pasti ada jalan mulai bengong aku tapi kita harus bener kok jalannya kesini masuk kita ketangkasan mana re aduh sudah Masuk aku kudungin Eh, eh, oke okay. Oke, okay, yang itu hilang Oke, okay, oke, okay, kita yang itu yang hilang Tala terus Berarti kita hanya menemukan urutan Urutan uh, Pukulannya Berarti bukan itu yang nomor 2 Jadi yang mana Oh dear, itu banyak Banyak, bunda Parasit ini Banyak Oh, bukan, bukan. Eh. Oh, selama yang itu tidak kembali. Oke. Okay. Si, coba satu-satu, sih. Oh, nggak bisa. Berarti harus cari satu titik di mana ketemu mereka bertiga dalam satu ronce. satu rangkai. Waduh, blocking, blocking, gak. Apakah, tona, sini sini. Oke, oke, kita ada harapan, ada harapan, sini. Oh, kaget aku, sini, waduh, waduh, oke oke oke. Oke, okay, awas, awas, mm. Mm. jangan lari, kamu set, set, Wah, oh, wah, oh, oh, apa itu? Oh, kaget ketuk, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, se-seta, woi, se-bentar, woi, woi, bentar, bentar, life stone, life Oh life stone, una, kalian jenius, eh, eh, eh, tri. Oke, okay. oke, okay, so far so good. Ada lagi apa ah, saja ya? Cee. Apakah sudah bisa satu ronce? Kita cek di pertengahan. Wah, alamat bulat nih. <laughs> Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan menjalannya dengan sangat ikhlas. Ayo, lare, seharusnya lare. <coughs> Kita barunya tuh dua, padahal kita butuh tiga. Kita butuh tiga. Ceklek dari sini, ya ampun, the master of Kaisar okay, salah cuy It's it's can't be, it's impossible. I'm impossible, bro. Eh oh, sampai <laughs> sampai ke bentak, sih sih <tap> dah ada Angel di. <Ini>. Hmm. Uh. <tap> Tidak bisa, Tuan. Sik, sik, sik, sik, sik. Aduh, aduh, aduh. Tidak bisa. Tidak bisa. Kok yuk lagi dulinan? Polis peri lho, rek, rasane. Ngerti polis peri? Yang lho, apa muter-muter barang untuk bisa jadi sebuah gambar. Kok dulinan iku Angel, Angel, tidak, tidak, kita, kita harus bisa. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah begitu, begitu, begitu. <tuh> tidak, tidak demikian. Gimana dong? Oke, okay, mungkin kurang lurus sedikit. <tuh> Aku sudah muter-muter lima belas menit. Masalah, oke, okay. terus muka liwat nih coba, oh, lewat dua, iya, yeah, iya, yeah, enggak usah marah-marah. Bu, tanya emosi jiwa, hamba emosi jiwa lima belas menit. Eh, hey, wait a second. Kalau misalkan yang bawah itu seyo tak turun dulu bentar, terus ini, ini loh, ini loh, kenapa nih anak? <gbg> Songo, Kaiso, se mu gase, enggok mumet mana mumut eh, mumut seh, seh. ya, mari mu gase, mumet se, emu muget se, mu ya oke mikir rasanya banget <laughs> oke okay. apa nih anakku Oh mm, mm, mm, mm. Awas mesti Papi waya meledak itu wayanya meledak itu wayanya aja Papi kira wayai papi wayai meledak itu uh, kemes aku wayai meledak itu menggir papi enggak tambah moro papi kalau moro ya hilnya berkurang kada stone health stone weslah lanjut ya enggak ada health stone enggak jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan enak Atreus! ayo papi jalan This is block two Oh mm. uh, waduh iya dar dar dar tidak aku beri kesempatan ya Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh sakit, sakit, se, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit. Oke oh, sa, wes, wes, deal, deal, oke. Okay. Ambil kotak se. Ya Allah, serangan tiba-tibanya itu. Kita dapat apa? Strike of the Guard, a white arching attack frost, kita bisa membekukan musuh ya. Frost, stun, and damage. Baiklah, apa-apa uh, nih? Apa nih? Oh, oke, okay. terima kasih. Kita dapat item. Oke, okay, oke, okay. next, next, next, next, next. Bukan waktunya untuk upgrade, upgrade ya. Ini nak takkan dani, oh. papa papi nggak Dani, gak kene, gak kene. Wow, amazing. Terus biocal. Terus apa yang harus kita perbuat anakku? Oke, okay. great idea papi. Great idea papi. Angkat papi, tinggi. No Seng hell disereh. Moronok musuh gak gak kau berna hell bahaya. Bahaya. Oke. Okay. Nah, papi gitu loh. Mungkin. Oh, ada fragmen Baca here. dulu. Baca sih. Atreus. Hmm. Apa nak? Artefaknya bilang apa? From the light we are born. Dari cahaya kita lahir. Dan untuk cahaya kita kembali. Cahaya adalah sungai dari jiwa. E, mungkin ini puisi ya. Puisi tentang kematian. maybe merubah kita. Memakan kita. Merubah kehidupan menjadi kematian. Cahaya juga adalah sebuah kebenaran. Dan cahaya adalah segala-galanya. Oke, okay, sepertinya cahaya... The light sounds great, but maybe also makes you crazy Ngarpewes api, puitis-puitis, mburine ngono Baiklah, lanjut, lanjut dulu Dan aku masih nggak ngerti ceritanya itu gimana, Rek Cerita komplitnya ya, kan karena kita dapetnya uh, Itu Apa sih Rek ngara nih? Potongan-potongan cerita Dan kita perlu waktu untuk ngurutin semua itu Kita nggak perlu bawa itu ke tengah. I hate those parasites. Kita bawa ke tengah bisa nggak? Iku mang. Pe, kita membutuhkannya suatu hari. entah bagaimana? Bawa share e. Tak bawa sih yo. Pe kakang gua tak ledak di sana. Toyo lorenya sudah diambil. You gonna carry that Taka taka na, Oh look, the blue door. That's not a door. And a sand bowl. But how do you expect me to reach it? Hmm. Okay. Taruh mana, nak? Oh, oh. Benarkah? Tidak. Benarkah? Apakah benar? No, Tidak. What does this mean? See? Remember the shape. Yeah, I know. Oke, kita harus mengingat eh tanda itu, oke? Untuk apa? Tidak tahu. Sepertinya kita akan disuruh kasih ini. Oh, itu kita disuruh naruh di situ, tapi lewat mana? Oh, I see. Bentar. Asik nih. Main jembatan jembatanan kayak gini nih. Asik ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Sesuatu muncul. Semoga... Aku tidak lengkap tanpa kapakku. Oke. Oke, XP, XP. Oh, hex silver. Dear. What should we do? Bisa kan lihat atas ya? Pelajaran utama kita yang paling penting. Taeng ngono mana rek. Alah. Alah. Ah. yes. Kita fokus ke jalur cerita seperti perjanjian awal kita ya, Papa Apa lu berpikir? Papi sedang berpikir Oke! Okay. Is that good? So far, so good Ya us lah Ternyata butuh Anu yo uh, perspektif yang berbeda sangat GGWP bagus. You can reach the bowl now. Oke. Okay. Let's go nak. Di mana? Baikinak oh, sini. Tolong papi ya, bacain mantranya. Oke, okay. anakku akan membacakan Go beberapa ahead. petunjuk. Me. Yeah. And see. Stupid riddle. <laughs> Stupid riddle. <So laughs> Jawabannya besok ngejarinnya. Oke, kita lanjut, lanjut, lanjut. Enak. Lanjut, kita keluar dari Alvin karena sudah kita benerin, ya. Eh. Oke, okay, oke, okay. kita jadi uh, kita sudah membenahi Alfheim sepertinya ya. Kita sudah bisa ke pintu depan ini. Kemarin kita gak boleh masuk. Ternyata Alfheim terinfeksi oleh orang-orang yang bukan dari asli Alfheim. Kami udah benerin kotamu nih. Masa masih dimarahin aja. Oke, oke okay. okay lah kalau begitu. Alvin terlihat lebih cerah ya. Lihatlah kemarin itu penuh dengan peperangan dan sinar merah di mana-mana. Tapi sekarang sudah biru dan putih. Really go down here again. Do you see any no. Oke. Okay. Kita turun lagi ya, dan kita lihat keadanya Alfheim, setelah kita benerin tatanan negaranya Oh my god, it's so exhausting Yang punya kota kacau siapa? Yang disuruh benerin siapa? Oke, okay, sudah Dan semua drogernya hilang ya Oh, hai Weh, Apa ini kok pua dengeran? Saya tau nak, nak Oh, ini loh drogernya hilang ya Wow, kita berhasil menyingkirkan droger-droger Nakal Oke okay. XP Eh, sejak kapan Pak Kratos punya center? Aku baru tahu loh Oh, ini bisa dibuka, ding Bentar Be -be Bentar Bentar Loh Ini kemana? Waduh Ah, cabang ya, Rek Siya, yang paling penting Bentar Oke, silver. Kita bisa upgrade Loh, drogernya hilang, kan? Si, kita punya Dua hal. Satu, ke sini Atau dua Membuka There way back up from here, you know. I know Oh kita masuk lagi ke Alfheim. Kita lihat dulu jika kita membuka pintu yang sana, kita akan ke mana? Oh, kita nggak salah jalan kan, gigi? Wah, Waduh, oh. re, re? aduh rek, kok petengan rek? Aduh, ahyt. <laughs> mama! Mama! Mama! Mama! Ayolah. Aduh... Aduh... si Sipatnya peteng! Hah?! Oh! Oh! oh. Seko, aku lagi ini! Sek, lari! Oke! Okay. I hit this I hit this <laughs> ah, mama Mama. we find a crystal. Refind the crystal. Ah, apakah kita akan ke tempat terang saja? <laughs> Eh, Mama! Aku takut! Eh, salah iya! Atris bener, Papi! Kita ke tempat terang aja! Tapi, ya was lah Is jelajah ya istilah ya lah Si, di jelajah, si. Di jelajah eh, salah Salah! Okay, tidak kita ditemani jembatan-jembatan yang menyala ini Lah, kok si... Oh, no, droger Ya... Yeah. baik langit sisa-sisa perpiringin Mau aja. Mana? Uh, apa ini? Oh tidak, tidak, aku kira itu puzzle Oke okay. Oh, oke. Okay. Sepertinya kita harus mengambil permata dulu dari yang seberang sana. Kemudian. Mulai. Oke. musuh. Oh, oh, aku baru tahu bisa dibanting kayak gano dong. Baik. Nah Ah, ah. Ay, hi, hi ini hi ri. Baa, baa, baa, baa, baa, buas buas tak Jus <laughs> Aduh aduh aduh. Show you can handle carrying that. Don't want you to be lagging behind when you get attacked. Remain alert and quiet. Iyana, ojo oh, Pawel. Papa iki berusaha. Ini ta? Ini taruh di mana? Di bawah? Oh, coba sih, coba sih. Kita dapat apa? Boy, shoot! I know how it works. Salah <tongan> tombol mana, saye? Okay, we're back. Kemana? Okay. Sana. Ah. Uh... Apa enggak? Coba. Eh, iki loh nak kota, re. Tapi aku sekarang ngerti ya, kok. <tongan> Masih belum dikasih akses. Oke. Okay. Oke. Dicelajahi sih. Wow. Oh. Oh iya, kita finally we can use the same sandball that brought us down the first time. Okay. I want to get out of here. Uh, right, C tapi like kita ke seberang. <laughs> aku luwabil ya, luwabil zumba. Kan kalau ini kita ngaktifin jembatan yang kita puter putar itu. Ceh, tapi ceh. Nah di sana juga ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Right, Teman, tempatnya gelap ya dan aku merinding. Iki game adventure tuh game horror tapi aku merinding karena gelap. Aduh hatiku dek ditambah mana gelap dek tambah mana anak musuh nih. That's not cool. Apa Alamat di puzzle gimana tuh? Dia apain tuh? Saya talarak. Dia apain tuh? Oke, ini Puzzle yang tidak kembali, setidaknya bisa kubecakan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, lek salah! Kau, le salah, ternyata! Oke... Okay. Oke... Okay. Oke... Okay. Oke... Okay. Oh, ya ampun. Di waktu. Di waktu. Tidak. Belakangan saya tidak bersahabat dengan waktu. Ya. Mohon maaf ya. Jadi kita kembali ke jalan utama saja. Nanti takat kita ketemu di jalan utama. Oke, okay, kita di sini lagi. Dan pasang permatanya. <susur> <laughs> Salah. Kuy. Wes lanjut. Depan. Sik lari. Sik, apa itu kok menyala dalam gelap? saya, saya tala, saya tala, menyala, menyala. itu loh, turun nggak? Okay. Nah, tricky, very tricky. Oke, okay. terus satu nih Nah, itu dia pantas kok menyala menyala dalam gelap. C. Oke, okay, kita dapat sesuatu dan ini uh, salah satu teka-teki yang kita bisa pecahkan ya karena cukup cukup bisa dipecahkan. Bulat, bulat. Dapat apa? Iron Apple. Again. Increase maximum health. Kita kurang satu lagi kalau kita rezeki ketemu Iron Apple. Aku pingin ke atas ikut ya Apa caranya coba Oke okay. Enak Saya Oke okay. Ini kok gelap-gelapan Ini ada apa CC? Apakah bisa Hah? Oh bisa dong Bisa dong Ya pun aku ngarang, ngarang, ngarang, ngarang, ngarang. Dapat apa? Puranik. Okay. Oke. Okay, Lanjut uh, tes. Oke, barang-barang di sini sudah kita ambil semuanya. Oke, okay, sekarang kita ke Alfheim bagian mana? Alvin bagian barat, Alvin bagian utara, bis yo rek nanti ini Mario, Mario jantungku gak kuat gelap memberikan tekanan sendiri ke diriku dan aku gak kuat semua rasanya buruk banget. mungkin deh wajahku koyo fine kano yoyo fine tapi waduh di dalamnya aku inner Inner beauty, zaman dalam gue gini, be, lah, Seda. Sedap, sedap, hmm. sedap. carane, ya, pie. piye carane, aku melayu. Oh, harus di pol, pol, pol no. Apakah? ya iso. Eh, coba. Pokoknya tentang ketangkasan waktu itu aku sangat-sangatlah lemah. Seperti petualangannya ya. Fokus ke petualangannya. Halo, anyone here? Kosong. Oh. Oke. Okay. Wes, pokoknya oh Oh, I see, see, ro, gak kutungun, ro, salah, heh, ya, gue mah salah, salah, oke, okay. uh, <todic noise> eh, see, eh, piye, piye jalan, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Kita bisa ambil Nah, ngono maksudnya aku? kene Rek Yuk, dapat tambah lagi Fragment Heart of All Fame Oh, again lagi Baik, thank you Nah, ini ngeru aku calon Bisa uh, buka ya eh. Oke, okay, mari ngeru nge Mari Mari bawa tulen nane. Eh, buntu. Eh, eh, ketutup. Terus aku kemana? Berarti harus mari dong Keluar dong jadi Aku tidak ingin terjebak di tempat yang gelap ini Aku tidak ingin terjebak di tempat gelap ini Jadi aku mau keluar Eh uh -uh. Iku kan jalan kita masuk, bos. Nak, oke, kita lanjutkan dari sini. Aku gak mau terperangkap di sana. lagi. Gak mau, oh iya. Yeah. Ini. Kamu bisa? Aku terjebak di Yang tidak bisa ku sentuh itu. Aneh loh, <laughs> kayak kita bisa keluar lew lewat sini. Ya cahaya, I need you. Oh, gak bisa. Tetap nggak bisa. Gak bisa terus biye. Kita gak mungkinkan terjebak di sini. Oh ini nih. Rasanya tadi gak ada ya. Apa aku saya gak ketok? Ah! Ah! Eh Apa toh? Ndi Ndi Hilang Anjay Pangele Oh Oh healthy Heldik emang Kayak ik Aduh Kena Kena Karuk garuk Awas Awas Awas Awas Awas di Nical Nical wow wow Oh, ku mau nongkrong karpet ah. I'm sorry, I'm sorry. Ayo. Wah, angel, angel, angel boy. Angkat boy. Oh, healthiku mang. Oh, maksudnya no. tala. Aduh. Oke, okay, oke. Okay. Tolong nak, tolong papa nak. Upgrade untuk ya Allah. Jangan macem-macem kamu di alfame ya, Elf jahat. Oke, oh, okay. Wars, oh, mau Oke, okay. you have running. Oke, okay. bisa? Apakah bisa dipakai? Oh, oke, okay. sudah, sudah upgrade anakku. Oke, okay. we're back. Aduh. Untung anakku bawa Life of Stone, ya? Untung anakku bawa Life of Stone Do you the Yeah, yeah le, wes, kita keluar dari Alphim Wes, rehmat tuh, rehmat Hati ku pegel ke neks yang peteng-peteng ini, wes Lek, kita naik, yeah, dan... Read this, boy What's awesome? Only time you want to talk to me is when you meet Do you want to tell me something? I said The only time you care to talk to me is when you need me to translate for you If mom was if here... If your mother was still alive, we would not be here at all Atreus Forget it Bye Okay Okay Wes, ya yeah. yes, Wes, kita we we bertemu cahaya dan seperti janji kita, kalau kita bertemu cahaya, kita sudah sudahi disini Alright, alright So, itu tadi petualangan kita bersama Pak Kratos dan Atreus uh, Menjalani dunia yang bernama All Fame Ya, ini Genghis gak sih? Saya diluk, diluk. So, kita sudah menjelajahi Alfheim dengan banyak kemegahannya yo. banyak kemegahannya Lihatlah ini, oh my god, it's a beautiful place Jane, tapi entah kenapa di bawah sana terasa gelap wes kita lanjutkan petualangan kita di next episode So untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan tekan loncengnya juga Untuk instagramnya tetap di guruku gurukugamer, terus kalau mau request Bisa di email atau langsung komen Di bawah, Le email aku request @gmail .com. Le Di komentar Langsung eh di bawah So, till next video, see you and ciao Dadah Dadah, dadah, dadah Dadah uh, Aduh Gelap, sumpah aku tidak Tahan dengan apa itu yang namanya Gelap Gelap Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god That's an awful place Oh my god